Thank you, TED organizers for this event and um, for me being here today um, going broke to organize this event. Same like me, normally I use a pickup truck in Jakarta, everybody knows me, it's the bule in the pickup truck. <laughs> Because that's my whole career, that's what my work is all about, kerja so. lapangan. My time is running. <laughs> And I didn't have this like it. okay So, I started as a volunteer in Kalimantan, in the forest in 1996 And why does anybody wants to start there as a volunteer, 16 years old? Ya, yeah. pada umur 16 tahun saya berangkat ke hutan Kalimantan Karena saya ingin memperjuangkan uh, dan ikut pelestarian orang hutan dan hutan Indonesia Itu, waktu itu cuma semimpi untuk bisa membantu orang hutan dan ini semua muncul dari kata satu, kata, compassion. Compassion saya cari di kamus Indonesia, saya cari, tapi saya enggak menemukan. Tapi intinya dari compassion adalah ikut memprihatinkan dan ingin menghentikan penderitaan uh, makhluk hidup lain. Jadi saya dari kecil sudah uh, gerak di animal activism, dan saya belajar di hutan Kalimantan pada waktu itu, bahwa memang banyak sekali ancaman-ancaman yang kita hadapi terhadap orang hutan dan hutan hutan yang kita sangat perlu kita harus lestarikan hutan dan orang hutan yaitu closest relative kita mereka pun sangat terancam jadi saat ini pun hutan di gunung di mana ada populasi terakhir orang hutan yang layak dari sisi genetisnya itu terbakar itu dari sekarang ini karena pada bulan November, 2011, salah satu perusahaan sawit dapat izin. Dalam taman nasional, jadi saat ini kami juga sedang berkampanye untuk coba melestarikan hutan ini, tetapi sambil hutan itu dibakar. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa sawit adalah biofuel, yaitu hijau, ya green fuel, itu nggak benar, itu sangat tidak benar. Ancaman utama terhadap orang hutan, musuh utama terhadap hutan adalah perkebunan sawit nah pada waktu itu saya hanya secara sukarela saya datang beberapa bulan untuk ikut membantu pelestarian dengan rencana saya pulang lagi ke Belanda dan saya ikut uh, menjalani karir saya di Belanda atau di Eropa tetapi karena saya lihat begitu banyak sekali uh, kerjaan di sini yang mungkin saya bisa ikut membantu untuk melestarikan hutan dan melestarikan satwa liar, saya kembali saya kembali ke Indonesia karena saya lihat uh, di sini saya bisa mungkin dibilang berguna gitu berguna bersama teman-teman lainnya untuk uh, membantu pelestarian satu-satu dan dari situ saya bersama teman-teman lainnya membangun salah satu perkumpulan LSM lokal orang selalu pikirnya kalau tanya tentang pekerjaan saya oh ini bekerja LSM internasional dan Gajinya besar, oh tidak, ini go for broke beneran ini, ini LSM lokal. Jadi kita bangun LSM di Jakarta dan program ada uh, banyak, banyak sekali kegiatan. Karena kita tidak pernah bisa bilang tidak, kita ingin membantu semuanya, semampu kita bisa kita membantu. Jadi Jan itu uh, dibentuk dari tim compassionate semua. Nah, satu domestik pun kita coba untuk membantu. Satwa domestik yaitu anjing, kucing Jadi contoh ada anjing ketabrak mobil di jalan tol Kami berusaha untuk membantu Atau ada pemilik yang tidak bertanggung jawab Jadi satwa itu anjingnya dirantai atau di kandang Ya kita akan hadapi pemilik Dan kita akan berusaha agar anjing itu dapat kesejahteraan yang lebih baik Jadi ini salah satu contoh anjing pitbull Dulu uh, pas ditemukan, karena ada warga yang melapor ke kami, ini ada anjing kok uh, kurus sekali, gak terurus. Ya. Setelah kita merawat dan kita uh, obatin, jadi kembali sehat. Setelah udah menjadi sehat kembali, kita carikan rumah baru. Dan itu pun ada kontraknya, karena kita tidak mau sembarangan. Nanti orang itu main adopsi saja, buang saja, gak bisa seperti itu. Jadi ini satu-satu semua yang kita berusaha untuk... Uh, Menyelamatkan dan mencarikan aduk terbaru Nah untuk uh, kucing jalanan kita juga ada kegiatan Jadi banyak orang selalu bilang kok aneh ya, kok mau gitu Obatin kucing-kucing dari jalan, setelah itu dikembalikan lagi ke jalan gitu Kenapa? Apa manfaatnya? gitu? Ini sangat penting karena satu ekor kucing setiap tahun bisa beranak tiga kali lah, ya. anggaplah hanya dua yang survive, hanya dua ekor jadi enam kucing per tahun, dalam tiga tahun jadilah dari enam kucing itu 216 kucing jalanan yang tidak punya makanan, yang harus setiap hari berjuang untuk hidup. Jadi dengan kita sterilkan mereka, ya kita sudah ikut membantu untuk menghentikan penderitaan kucing-kucing jalanan. Dan dengan kita membantu kucing jalanan, kita juga ikut menjaga kesehatan lingkungan. Jadi dalam kegiatan ini kita juga selalu ajak warga, Agar mereka mengganti tujuan yang maksud, karena tujuan yang maksud itu untuk kita semua, bukan hanya kita lihat oh, kasihan kucingnya, tetapi ya mereka sehat, anak-anak kita juga sehat, karena lingkungannya sehat. Kita selalu ajak anak-anak uh, lokal, ya, jadi ada anak-anak sekolah, terus warga RT RW sebelum kita mulai beroperasi. Terus kegiatan lainnya di Jakarta ini banyak kuda andung kuda andung itu sering ya dimiliki oleh orang yang kurang mampu intinya mereka tidak bisa mengobati kuda uh, dengan cara modern jadi mereka sering menggunakan cara-cara yang tradisional dan kadang-kadang ya pertama itu nggak membantu kudanya sering mereka tidak sampai sembuh dan juga agak sedikit kegejaman gitu kadang sangat mereka menggunakan uh, uh, ya bukan obat tetapi cara-cara yang uh, malah menyakiti seperti benzin atau cabe, jadi jamu-jamu yang pada kuda itu enggak akan menobati mereka. Jadi kita berusaha dengan pendidikan terhadap pemilik agar kuda ini dapat pengobatan yang lebih baik. Dan juga kita langsung ada pelatihan-pelatihan di lapangan. Jadi kita akan menajari bagaimana caranya untuk contoh memotong kuku dengan cara yang baik dan pengobatan dengan cara lainnya termasuk kandang dan sebagainya. Ini tim ninja ini, ini ya tim lapangan waktu ke Gunung Merapi. Jadi kami juga ada tim reaksi cepat. Jadi bukan hanya di Jakarta, ada musibah di mana kalau memang perlu uh, pembantuan untuk satuannya, ya kami juga berangkat. Dan pada waktu di Merapi ini banyak sekali satwa yang ternyata harus di Pindahkan dari uh, awas, uh, kawasan yang dalam status awas jadi tim SAR ada untuk manusia dan kami khususnya untuk satuannya dengan kami membantu satwanya, kami juga membantu manusianya karena uh, banyak sekali contoh sapi yang kami waktu itu evakuasi dari uh, uh, kawasan awas ini gitu. jadi pemilik itu nunggu, dia nggak boleh masuk sendiri jadi kami yang masuk dan relokasikan satu satwanya Indonesia sangat-sangat kaya ya, dengan uh, flora, fauna tapi sayang sekali list uh, dengan satwa-satwa yang dilindungi atau terancam punah juga sangat panjang sekali jadi kami juga ikut membantu untuk monitoring perdagangan-perdagangan gelap -perdagangan dan uh, ini berasal uh, paling banyak itu pasar-pasar burung tetapi juga dari pelabuhan dan pun kadang pemilik pribadi tapi pasar-pasar burung di Jakarta yang memang jadi selama ini kunci perdagangan gelap. Dan ee, kalau laporan kami diterima oleh Departemen Kehutanan, dan bisa bergerak, bisa menyita satwanya, jadi satwa itu harus kita rawat, dan harus kita rehabilitasikan kembali ke alam. Dan kasus-kasus yang kita menemukan itu kadang, wah gitu, seperti ada burung di burung dari Papua, diselundupkan di dalam semangka, hal seperti itu jadi bisa ya gitu. ini siamang yang e, ditembak oleh pemburunya jadi itu sering sekali terjadi pas mereka mau ambil bayinya induknya dibunuh bayinya diambil dan dijual di pasar-pasar jadi siamang bayi ini e, telah kami menemukan pas operasi ada 9 peluru tapi alhamdulillah dia sehat kembali dan saat ini berada di program uh, color white di Sumatera untuk rehabilitasi Satwa Owa, Si Yama. Satwa lainnya seperti tranggiling giling di ke contoh negara Cina untuk konsumsi tetapi selalu dalam keadaan hidup jadi kalau bisa berhasil disita ya satwa ini uh, kita uh, segera melepaskan kembali ke alam orang hutan, orang hutan masih banyak kasus pemeliharaan secara ilegal saya sedih juga karena orang hutan ini kok close relative kita gitu. Tapi sampai sekarang mereka juga masih menderita di dalam kandang kecil dan tidak layak. Satu lainnya seperti monyet ekor panjang seperti ini di sita pas mau diekspor untuk biomedical research. Tapi di sita dan dilepaskan kembali ke alam. Jadi pasar-pasar ini ya seperti tumpukan-tumpukan satwa yang banyak sekali ya satwa yang terancam punah dan sebenarnya undang-undangnya cukup kuat kalau ada satwa seperti burung elang bondol yang bisa dilepaskan kembali ke alam kami berusaha untuk menjalani itu seperti burung ini ya burung elang bondol di Jakarta yaitu burung elang ini itu maskot Jakarta DKI ya. tapi ironisnya udah terancam punah dan sebenarnya sudah punah di wilayah Jakarta sendiri, di Jawa masih ada tapi di wilayah Jakarta sendiri sebagai maskot sudah hilang. Jadi kami mulai satu program pada tahun 2005 dibuka oleh Menteri Kehutanan khususnya untuk burung elang bundol. Jadi uh, burung ini hasil sitaan karena ternyata banyak sekali yang uh, kami dapat dari hasil sitaan dirawat kembali dan dilepaskan di Kepulauan Seribu dan uh, kami boleh bangga, karena populasi di sana berkembang dan uh, mereka ternyata bisa mendiri ya, dan bisa uh, menghasilkan anak di alam bebas jadi ini contoh burung yang uh, telah kami lepaskan kembali setelah dilepas juga masih ada fase-fase atau tahapan untuk monitoring mereka supaya mereka jangan sampai tertangkap lagi atau ada masalah setelah kita melepaskan mereka karena banyak tahapan yang harus diikuti edukasi harus juga dijalanin, jadi kita juga harus kunjungan ke sekolah-sekolah kita nggak bisa main begitu, pelepasan saja kalau nanti masyarakat tidak mengerti tujuan dan maksud edukasi itu termasuk juga untuk pelestarian karang jadi semuanya harus kita lihat, jangan hanya lihat contoh burung elangnya saja burung elang membutuhkan karang, membutuhkan hutan jadi kami ada kegiatan dengan anak-anak untuk melestarikan itu kami juga ada program untuk untuk monyet ekor panjang, jadi ada sanctuary di mana monyet yang hasil uh, direscue bisa hidup bebas kembali ke alam. Salah satu masalah besar yang kalau dari dulu saya nggak bisa berpikir bahwa saya akhirnya jadi pengurus sampah juga. Jadi bukan hanya bule bawa pickup, tidak, saya juga jadi urus sampah. Ini salah satu ekor penyu yang ditemukan mati pas otopsi ternyata di dalam itu banyak sekali plastik tali plastik, kresek. Jadi uh, sampah di laut ini masalah besar. Yang membunuh karang, membunuh ikan dan nelayan juga ketergantungan dari uh, hidup di laut ya. Jadi kita bagaimanapun harus menghindari sampah itu masuk ke laut. Jadi salah satu program lagi yang kami bangun adalah uh, kampanye ya, kampanye terutama di Kepulauan Seribu, terus kami juga mulai di Karimun Jawa. Laut itu bukan tempat sampah dan kami ada pelatihan-pelatihan bersama ibu-ibu di kepulauan untuk mendaur ulangkan sampah tersebut jadi kami membersihkan pantai-pantai bersama anak-anak atau bersama volunteer terus sampah itu dimisah dan sampah yang bisa didaur ulangkan dan sekarang udah banyak kalau awal kita masih bingung dengan contoh kresek kresek mau diapain tapi sekarang kita sudah bisa mendaur ulangkan kresek juga jadi sampah ini dijadikan barang yang berguna, ya. sampah jadi berkah, gitu. jadi berharga dan ibu-ibu senang karena ternyata hasil bisa dijual ke turis atau untuk anaknya sendiri untuk dijadikan tas sekolah dan ini salah satu aktris Dero dari film Mermaid dia pun uh, beli tasnya karena dia senang mendukung kegiatan ini dan uh, telah dilakukan uh, fashion show atau fashion show karena menggunakan trash dan mereka ini meng, ya menggunakan roki-roki atau pakaian dari uh, hasil uh, program Tau Dalam ini kami ada satu program lagi yang telah dibangun khususnya untuk lumba-lumba lumba-lumba adalah mamalia yang sangat cerdas tapi uh, sayangnya masih sering digunakan di sirkus-sirkus jadi uh, telah dibuktikan bahwa ada beberapa pusat yang melihara lumba-lumba secara legal ya, hasil tangkapan dari laut tanpa izin dan lumba-lumba ini mau dikembalikan ke alam jadi di Karimun Jawa telah dibangun bersama Earth Island Institute yaitu mitra kami, pusat khusus untuk rehabilitasi lumba-lumba dan ini pun tidak mudah karena ada tahapan-tahapan jadi bukan asal ambil dan taruh di laut tidak bisa seperti itu, mereka harus bisa belajar mendiri lagi mereka harus bisa menggunakan sonar kembali tapi program ini masih dalam fase awal ya. jadi belum mulai baru fasilitas saja Jan adalah organisasi volunteer ya. kami semua volunteer yang bekerja di Jan dan uh, saya senang sekali karena melihat semakin banyak anak-anak uh, yang ya di Jakarta khususnya tetapi juga di Kepulauan Seribu yang ikut berbuat dan yang juga mau bicara ya. yang tidak hanya diem kalau melihat penderitaan atau hal yang tidak benar tapi mereka mau buat karena saya belajar bahwa satu orang uh, bisa melakukan banyak hal jadi jangan pernah pikir wah saya lihat sesuatu dan saya tidak berani umum nanti saja deh atau saya telepon Jan saja deh gitu. enggak satu orang bisa buat banyak terima kasih <tik>